Anikahu santai, coba coba apa tadi? Anikahu santai, no no no bukan gitu bacanya dengerin ya Anikahu sunnatifa marrohiba bang laisa minni, by the way bentar lagi mau lulus nih, mau lanjut kemana ya, kuliah, kerja, apa menak lagi, jadi bimbang Mending nikah aja, Kelihatannya enak banget loh, kita nggak usah capek-capek kerja, soalnya udah ada yang nafkain yaitu suami. Selamat pagi semuanya, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan mempresentasikan perasaan saya ke dia. Ada Minkong lagi makan terasi, cakep. Eh jangan dong, ayo simak presentasi. Kota Solo tempat asal Batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi Ustadz-Ustadz yang kami hormati, izin kami memulai presentasi. Tidak banyak basa-basi berdirinya kami di sini, bukan karena tidak dikasih kursi, melainkan ingin presentasi. Atau Sedangkan ilmu fikih, secara istilah atau terminologi, adalah ilmu tentang hukum hukum syarang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun hukum mempelajari ilmu fikih ialah faktual bagi siapa saja, yang pasti bagi seseorang yang sudah beli. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan ayat yang akan menjelaskan isi dari presentasi kami nanti. Siya Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Arum ayat 21 By the way bentar lagi mau lulus nih, mau lanjut kemana ya? Kuliah, kerja, apa menak lagi? Jadi bimbang Mending nikah aja, liatannya enak banget loh Kita nggak usah capek-capek kerja, soalnya udah ada yang nafkain yaitu suami. Iya juga sih ya Eh eh eh nikah nikah, emang kalian udah paham tentang nikah? Emang nikah ribet apa sih sampai harus tentang nikah? Iya aku nanya emang enggak boleh udah-udah biar aku tahu ya di dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi terdapat bab yang menjelaskan tentang nikah yaitu babu nikah An nikah huyu telaku lorotan wal domi wal walakdi nikah menurut bahasa bermainah kumpul cima dan akad telah kucarakan ala laki Mustamilin ala Sedangkan nikah menurut syarak yaitu suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat. Oh gitu ya. Coba sekarang kamu baca ini. Anikahu santai. Coba-coba apa tadi? Anikahu santai? No no no, bukan gitu bacanya. dengerin ya. Anikahu sunatifah marroki bangsunatifah minni. Emang apa artinya lah? nanya artinya sih, karena aku cuma tahu lepetnya aja gak tahu artinya. Lah gimana sih masa tahu lepetnya doang nggak tahu artinya? Jadi arti dari hadis di atas yaitu nikah itu sunnahku. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Ya udahlah, kuma mau nikah aja. Kan tadi katanya nikah itu sunnah. Emang nikah itu sunnah, tapi nikah juga tidak semudah membalikan telapak tangan loh. Jika kita perempuan, menikahlah dengan seorang laki-laki yang memiliki empat kriteria, yaitu satu, adin ad yaitu mempunyai kriteria agama. Dua, Nasab, yaitu meliputi hasab dan akhlak dari segi keturunan dan karakter. Tiga, Jamal, yaitu tampan. Dan yang keempat, Mal, yaitu hartanya. Oh gitu ya. ya. Oh iya, ngomong ngomong tentang nikah, ada beberapa syaratnya juga loh. Syarat, apa ya syarat, emang apa aja syaratnya nikah syarat nikah yang pertama ada yang pelayu wanita dan pria syarat dari kedua pelay tersebut yaitu satu tidak dalam keadaan masa idah bagi pelayu wanita dua tidak dipaksa bagi tayyib atau janda kecuali dengan persetujuan ucapannya tiga balik bagi tayyib. 4. Tidak berhaji dan umroh, baik bagi pelayan wanita atau pria, kecuali tidak dalam keadaan ihram atau sudah tahalul. 5. Bukan mahrum karena sebab nasab, sebab rodor, ataupun mahrum sebab musyoharoh. Ada pun yang termasuk mahrum sebab nasab yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya ayah, dan anak perempuannya saudara laki-laki. Dan yang termasuk maram sebab rodoa yaitu wanita yang pernah menyusuinya dan saudara perempuan dari jalur satu susuan. Dan yang termasuk maram sebab musuh haro atau sebab ikatan kekeluargaan karena sebab menikah yaitu mertua, baik ayah atau ibu, anak tiri, istrinya ayah dan istrinya anak laki-laki. Bentar-bentar, apakah pernikahan akan tetap sah jika salah satu dari mempelai tersebut tidak hadir? Bukankah tidak sah ya? Eits, kata siapa tetap sah kok? Tidak, sah, tidak, sah, tidak Mata itu Yuk beli pengandilan baik Yombu. Kalian berdua emang sama-sama benar kok Jadi begini, jika yang tidak hadir mempelai wanita maka pernikahan akan tetap sah Tapi jika yang tidak hadir mempelai pria itu tidak sah karena melaksanakan ijab kabul itu harus secara langsung antara mempelai pria dan wali atau tidak boleh diwakilkan. Oh gitu ya. Adapun beberapa hal untuk seorang perempuan yang baru menjadi istri boleh dikembalikan jika terdapat salah satu dari lima kekurangan yaitu gila, baik gila gila baik terus menerus atau kumat-kumatan 2. penyakit lepra atau penyakit kusta 3. penyakit baros atau penyakit kulit 4. adanya ratak yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat simar dengan daging dan yang kelima adanya koren yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat simar dengan tulang dan juga bagi laki-laki yang baru saja menjadi suami boleh dikembalikan apabila terdapat salah satu dari lima kekurangan yaitu satu gila 2. Penyakit lepra 3. Penyakit baros 4. Adanya jabi yaitu terputusnya seluruh kemaluan atau hanya sebagian saja 5. Impotent yaitu lemahnya suami untuk melakukan jiman lewat kubur karena sebab tidak adanya kekuatan yang dapat membagikan berakar Syarat nikah yang kedua yaitu wali nikah Pada kitab bulu maram yang dikarang oleh Syekh hafiz bin Hajar al-Sekolari terdapat hadis yang menjelaskan wali dan dua saksi yang berbunyi warwal Imam Ahmad A anil Hasan A an Imran bin Husain marfu'an lanikaha illa biwaliyu wa syahidain. diriwayatkan oleh Ahmad dari Hasan dari Imran bin Husain tidak sah nikah kecuali adanya wali dan dua saksi adapun wali-wali yang utama ialah ayah kakek ayahnya kakek dan seterusnya saudara laki-laki yang seayah seibu saudara laki-laki yang seayah saja Anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah saja, paman yang seayah seibu dan paman yang seayah saja. Adapun syarat menjadi wali yaitu sebagai berikut, Islam, balil, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil. Dikecualikan dari syarat yang telah disebutkan ialah pernikahan perempuan kafir dimi yang tidak mengharuskan islamnya wali dan pernikahan budak perempuan yang tidak mengharuskan sifat adil tuannya. Apakah pernikahan tetap sah jika menggunakan wali hakim? Tetap sah. Meskipun meskipun tapi jika ada wali-wali yang telah disebutkan harus menggunakan wali tersebut, boleh menggunakan wali hakim jika sepi dari wali-wali tadi. Syarat nikah yang ketiga yaitu dua saksi, dalam hal ini saksi harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Dan dua saksi tersebut harus memiliki enam syarat yaitu Islam, balik, berakal, merdeka dan adil. Syarat utamanya saksi yaitu harus seorang seorang laki-laki dan berjumlah dua orang. Boleh gak sih jika saksinya perempuan? Tidak boleh. Lah kenapa? Karena syarat utama saksi kan laki-laki syarat nikah yang keempat yaitu sodak atau mahar yaitu disunahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham murni apabila mahar tidak disebutkan dalam akad maka akan tetap seakadnya namun mahar wajib diberikan karena adanya sebab tiga hal yaitu satu suami memperkirakan mahar sendiri dan istri menyetujuinya dua mahar ditetapkan oleh hakim yaitu senilai mahar mitri 3. suami berhubungan badan dengan istri sebelum penetapan mahar maka wajib memberikan mahar mitli. Apa sih definisi dari mahar mitli? Kamu nggak tahu? Nggak. Teman-teman di sini ada yang tahu definisi mahar mitli? Mahar mitli merupakan kadar yang disukai oleh perempuan yang setara dengan istrinya secara kebiasaan. Tidak ada batasan tertentu untuk minimal dan maksimal masawin atau mahar. Namun, batasannya adalah setiap sesuatu yang bisa dijadikan saman atau bernilai, baik barang ataupun manfaat, bahkan boleh menikah dengan mahar berupa jasa yang diketahui seperti mengajari Al-Quran. Syarat nikah yang kelima yaitu syurot. Syurot merupakan ijab kabul yang harus diucapkan antara wali atau wakilnya dengan mempelai pria atau calon suami. Pada rukun ini di dalamnya terdapat penangguhan tanggung jawab mempelai laki-laki atau calon suami yang pada rukun ini di dalamnya terdapat penangguhan tanggung jawab mempelai perempuan atau calon istri yang mulanya ditanggung oleh orang tua atau wali dan dilimpahkan kepada calon suami atau mempelai laki-laki dengan tanpa terpaksa menerimanya. Dalam syurut ini pertanda bahwa seorang laki-laki siap menafkahi istrinya baik nafkah zahir yang berupa sandang, pangan, Papan dan nafkah batin yang berupa kebahagiaan dan kenyamanan lalu bagaimana jika sudah tiga kali salah mengucapkan hijab kabul Apakah pernikahan tetap sah atau pernikahan tersebut akan gugur tetap sah meskipun sudah diulang berkali-kali oleh calon mempelai pria tersebut sampai bisa dan sah ada pun hukum-hukum nikah dalam Islam yaitu sebagai berikut. Satu, jaiz atau mubah yang artinya diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Dua, wajib yaitu orang yang telah mampu menikah, bila tidak menikah khawatir akan terjerumus dalam perzinahan. Tiga sunnah yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinahan. Yang keempat makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai Bekal untuk menafkah tanggungannya dan yang kelima haram yaitu orang yang akan melakukan pernikahan Tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menghiti perempuan atau niat buruk lainnya Adapun tujuan menikah sendiri yaitu satu ibadah, dua menjaga pandangan, tiga membuat keturunan yang baik Dan yang keempat menjaga nasab hmm, Kamu kenapa kok kelihatannya bingung gitu? Aku takut nanti kalau udah nikah dapat jodoh yang tidak sesuai dari pria tadi. Don't worry. Ingat, pada surat An-Najm ayat 45 disebutkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Allah telah menjamin memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan cerminan dari setiap diri manusia. Ya udah, mulai sekarang kita rubah diri kita menjadi lebih baik lagi supaya mendapatkan jodoh yang terbaik. Baik silakan. kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi jangan panjang lebar ya. Boleh adek. Mau nanya apa? Boleh. Hah, nikah? Hmm, ini yang nanya harus dengerin dulu nih siiran dari kita. Dengerin ya sholatumhoh salamumhoh ala koha rasulillah sholatumhoh salamumhoh ala yasin habibillah ala yasin habibillah segoliwat laune uya ampun tanglad kulo kapan nikah garawan lengane jelantah calon mawon kula dereng gadah calon mawon kula dereng gadah dadi santri akhlak sing sopan kudu bisa jaga pandangan ora usaha pada demenan Jodoh u, wis ana sing nanto nang Jodoh u, wis ana sing nanto nang Sarang sarang mbak Soalatunggo sal yang tadi nanya, jangan tanya kita kapan nikah lagi ya, soalnya kita belum ada calonnya Di disinilah inti dari adanya, adanya pernikahan, pernikahan, dimana pernikahan, dimana ikatan pernikahan adalah ikatan, ikatan yang suci dan merupakan sebuah janji sekian yang bisa kami presentasikan kami pamit unur diri karena kalau maju kaminya yang yang si dan dianya yang tidak tahu diri Cuci tangan sampai bersih, sekian dan terima kasih Wallahu subhanahu wa ta'ala alam